Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu kawan-kawan semua sebelum kita mulai saya mau cek dulu suara saya apakah cukup terdengar cukup jelas terdengar dan apakah gambar video sudah cukup tampak di layar anda bapak ibu sekalian mohon di apa ditulis di kolom chat ya Apakah suara saya sudah cukup terdengar <tos> hmm. Pak Reva ada ini Oke okay. Alhamdulillah suara dan gambar ganteng <tos> baik Alhamdulillah baik cukup jelas ya ya eh, cuma agak pecah oh ya jadi nanti tergantung dari ini ya bu apa namanya eh, sinyal sinyal internet gitu ya nanti eh, kalau putus-putus eh, atau berhenti gambarnya nanti bapak ibu eh, di reconnect lagi reconnect lagi ya nanti ada titik merah gitu dia di layar di layar anda Klik itu, nanti dia ada pilihan reconnect di reconnect aja. Kalau gambarnya putus-putus atau nggak jelas, gitu. <tuh> baik. Sebelum uh, kita mulai, mari sama-sama kita berdoa, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan. Uh, mudah-mudahan uh, webinar kita sore ini berjalan dengan lancar dan banyak manfaat yang bisa kita ambil, khususnya untuk saya sendiri dan uh, mudah-mudahan untuk kawan-kawan semua di rumah. Bagi yang beragama muslim saya anjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Bagi yang kawan-kawan beragama lain silahkan menyesuaikan Lillahi wal wasallam. Ala Al-Fatihah. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyidina surat al-mustaqim Surat al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Malabdallin Amin. Rabbi syahri sabri wa sirli Amri wahir uqadatan bil-sani Afqa uqali Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Wa antal alimil Ilahi anta maksudi Aatini, Wa ma rizuka Wa wali ibadatina atini ribaqa urbina likudin qodaika khayya Asyik. alhamdulillah terima kasih uh. Oh iya suara saya pecah pecahkah uh, kita masih cek dulu nih karena nanti kalau sudah berjalan saya ngomong terus Pak Reva, uh, apakah suara saya memang pecah atau bagaimana ini karena saya pakai mic sebenarnya ini nah ini mic saya nih cukup jelas ya clear, oke okay. ya eh uh, baik kawan-kawan sekalian selamat datang di webinar preview training safe for teens ya sore ini kita preview untuk uh, salah satu produk training dari Chef dari Logos Village yaitu training Chef for Teens. Nah kita mulai saja, bapak ya, ibu sekalian. Uh, sekali lagi nanti kalau putus-putus gambarnya uh, atau berhenti gitu, anda silakan reconnect lagi. Kalau anda bingung silakan tulis di chat. Nanti kawan-kawan senior dan Pak Reva terutama di sini nanti akan memandu anda apa yang harus dilakukan kalau gambar putus ya bagi yang baru kali ini e, bergabung bersama kita di webinar biasanya akan bingung loh kok putus-putus gitu loh kok apa namanya suaranya agak pecah-pecah itu memang e, ada hubungannya dengan koneksi internet jadi nanti silakan di connect kalau tidak silahkan dikulis di chat nanti Pak Reva dan kawan-kawan yang sudah e, pernah ikut webinar nanti akan e, menginformasikan apa yang harus dilakukan baik kita mulai saja Okay, sudah tampak ya Jadi ini adalah uh, Webinar dari Safe 14 uh, Training Nah Bapak ibu kawan-kawan sekalian Saya ingin memulai dengan perkenalan diri saya Sekaligus nanti saya akan cerita Saya mau cerita-cerita Pengalaman saya yang nanti berkaitan dengan uh, tim matters ya uh, Persoalan-persoalan Di Remaja uh, Saya Ahmad Munjid bagi yang baru berjumpa dengan saya, apa kabar? Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian bisa panggil saya Munjid, biasanya di Logos Village saya lebih sering dipanggil Munjid Karena yang namanya Ahmad, ada beberapa orang gitu ya, jadi panggil saya Munjid Saya adalah trainer senior di Logos Village Saya sejak tahun 2015, saya jadi trainer senior Sebelum saya jadi trainer, chef, sebenarnya saya lebih dulu jadi guru. Jadi saya mengajar itu sejak tahun 2000. Ya, ini jadi eh, sebenarnya tahun 2000 ya. Ini sudah menginjak mau ke 21 tahun. Saya pertama kali mengajar sebenarnya di kampus di UI. Saya pernah mengajar mahasiswa asing di eh, program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing di PA ya belajar bahasa Indonesia Nah, saya ngajar belajar bahasa Indonesia dengan seni, dengan musik karena saya sebelum mengajar itu saya ini pemusik, jadi saya seniman ceritanya nih khususnya di bidang musik dan teater jadi saya pemusik, saya pemain musik, saya pencipta lagu, saya pemain teater, saya sutradara teater jadi karena itu saya diminta untuk mengajar mahasiswa asing untuk belajar bahasa Indonesia lewat seni, lewat musik Lalu, kira-kira dua tahun kemudian, saya ngajar e, di sekolah. Jadi, ada satu sekolah yang e, minta saya mengajar musik di sekolah itu, dan saya mengajar kelompok bermain TK dan SD. <gif> Jadi, pertama kali saya mengajar di sekolah itu e, kelompok bermain TK SD. pagi saya ngajar anak kelompok bermain TK SD. Siangnya, saya ngajar mahasiswa di kampus, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu menyusul tahun-tahun berikutnya saya ngajar SMP Dan juga SMA Jadi alhamdulillah saya lengkap mengajar dari kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, dan pernah ngajar mahasiswa Dan sekarang jadi trainer mengajar orang tua Yang mau saya ceritakan kawan-kawan bahwa sesungguhnya jadi guru itu bukan cita-cita saya Jauh sekali dari keinginan saya, dulu uh, Sudah jelas saya itu cita-citanya jadi seniman, ya, jadi pemusik lah, gitu ya. Uh, saya punya band, gitu. Saya membayangkan saya jadi uh, pemain band lah yang terkenal, gitu. kira-kira ya, ya. Terus uh, saya juga masih bercita-cita uh, sebagai orang panggung juga, gitu ya, di teater. Gimana kehidupan seni itu sebenarnya kehidupan yang keras, ya apa uh, image-nya aja kayaknya seni itu halus gitu <laughs> ya mungkin orang-orang tapi orangnya sensitif sehingga sebenarnya juga dunia itu keras gitu nah, saya tuh cita-cita di situ saya nggak pernah kepengen jadi guru ya meskipun bapak ibu saya itu guru gitu. jadi saya nggak pengen jadi guru tiba-tiba mengajar gitu kalau ngajar mahasiswa nggak terlalu masalah karena Ya, sangat beda ya, mahasiswa sudah dewasa, kita seperti ngobrol sama teman saja, gitu, dan lingkungannya juga lingkungan kampus, lingkungan saya terbiasa e, dari sejak saya masuk kuliah, gitu. Tapi itu jadi masalah ketika saya, e, apa namanya, nggak tahu, saya nggak tahu kenapa waktu itu kok, saya menerima, gitu. Ada kawan minta e, saya datang ke sebuah sekolah, katanya sekolah itu membutuhkan guru musik, Terus saya nge-iyain, gitu. Bapak ngajar mulai besok ya, iya saya iya aja karena waktu itu saya terus terang e, butuh penghasilan. Jadi saya ngajar. Hari pertama ngajar sok saya. <laughs> ya, nggak pernah pengen jadi guru, kuliahnya di Fakultas Ilmu Budaya. Nggak pernah sama sekali baca-baca e, tentang ilmu perkembangan anak. Itu ya, e, kalau teman dari Fakultas Psikologi sih banyak gitu. Istri saya juga dari Fakultas Psikologi, tapi saya nggak pernah nggak pernah berinteraksi lah gitu dengan ilmu-ilmu psikologi apalagi mengenai perkembangan anak terus itu juga baru pertama kali saya menghadapi anak-anak gitu saya anak bungsu gitu di rumah eh, saya cuma punya pengalaman main sama ponakan-ponakan saya gitu jadi nggak bisa dihitung lah ya kalau ponakan pasti nurut-nurut saja gitu jadi blank sama sekali saya tiba-tiba harus menghadapi anak eh, kecil untuk mengajar pula dan itu hari yang tidak akan pernah saya lupakan dimana di sebelumnya itu kira-kira 10 menit lagi mau nyampe sekolah saya udah deg-degan gitu ya. Begitu sampai sekolah semua rencana yang saya susun blank hilang semua. Enggak bisa apa-apa. Di kelas saya diem gitu ya, ada yang naik ke pundak saya, "Waduh, ada yang teriak-teriak, ada yang melihat saya sudah nangis mungkin karena saya uh, skalanya serem begitu. Mata saya katanya serem gitu kalau melihat enggak tahu deh, saya enggak pernah merasa begitu. Tapi ada yang nangis, ada yang ada yang minta pulang, ada yang naik kepada saya, ada yang godain saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kelompok bermain, saya pikir nanti di TK akan beda. Begitu saya masuk kelas TK sama aja, kita masuk sama aja, masya Allah. Uh, jadi saya ceritanya shock gitu ya uh, ngajar anak dan saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan karena saya nggak nggak pernah nggak pernah punya background ilmu itu. Uh, uh, tapi ya terus hari demi hari ya saya akhirnya terbiasa dengan keadaan itu terbiasa Bapak Ibunya bukan bisa terbiasa saja jadi saya ngajar seperti biasa e, tapi yang jelas saya membutuhkan adaptasi e, yang luar biasa e, dari lingkungan kampus ke lingkungan sekolah e, saya mengalami semacam shock gitu apalagi terus kemudian di tahun berikut saya diminta untuk mengajar SMP ini anak remaja berbeda lagi ngajar remaja itu permasalahannya persoalannya dihadapi sehari-hari luar biasa Luar biasa aneh buat saya waktu itu, padahal saya juga pernah remaja kan gitu, tapi saya nggak ngerti kalau cara menghadapi anak itu seperti apa. <tuh> gitu Dan saya harus beradaptasi, dan adaptasinya nggak sebentar, tahunan. <tuh> saya ingat itu dua tahun pertama itu, bisalah dianggap saya itu guru, -gu, guru gugup lah ya, guru gugup bener-bener nggak tahu apa yang harus, tapi untungnya waktu itu si kepala sekolahnya baik gitu ya, jadi dia faham bahwa saya itu sangat-sangat bingung. Dan yang dua tahun pertama itu saya rasakan itu Saya sering Apa ya Kewalahan untuk mengelola emosi saya Ini bukan karena saya orangnya Aslinya itu Marah-marah, enggak Tapi karena keputusasaan saya Terhadap situasi yang saya nggak bisa kontrol gitu ya Kehabisan ide dan sebagainya Saya jadi akhirnya Susah sekali mengendalikan emosi Dan saya akui Saya melakukan beberapa hal yang Nggak, nggak pantas dilakukan guru lah misalnya saya marahin anak sampai sampai uh, ya anaknya nangis <gitulah> gitu lah ya itu. dan itu berlanjut sampai saya akhirnya ngajar SMP SMA SMP akhirnya saya apa namanya lebih banyak ber berinteraksi dengan anak murid SMP saya ngajar di SMP dan saya, saya sekarang ini ngajar saya di SMP saya memilih untuk ngajar di SMP akhirnya ah uh, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa akhirnya saya berkembang menjadi guru yang apa semangat saya menyala-nyala seperti seorang seniman gitu. Tapi tetap saja saya tidak punya begitu banyak ilmu tentang bagaimana cara menghadapi anak remaja. Sehingga tanpa saya sadari saya jadi guru yang galak. Guru yang keras gitu. Guru yang begitu saya punya apa saya nggak mau lagi kejadian seperti awal dulu saya bingung saya nggak bisa apa-apa akhirnya saya jadi keras gitu ketika saya punya rencana itu harus berjalan dan kalau nggak berjalan saya jadi marah jadi akhirnya saya keras pada murid-murid saya saya jadi galak dan eh, ya jadi banyak menuntut pada murid-murid saya dan itu berlangsung lama berlangsung lama dan semakin menumpuk menumpuk menumpuk Akhirnya se se jadi semacam default pada diri saya bahwa saya ini guru keras, guru galak, guru seni budaya tapi galak, galak banget gitu ya. Uh, bahkan saya tiga, pernah tiga tahun berturut-turut saya dinobatkan sebagai guru. Jadi kalau di akhir tahun tuh ada pemilihan guru terbaik, guru terganteng gitu, guru tercantik gitu. Jadi meskipun kata Pak saya ganteng gitu, tapi saya nggak pernah dapat kategori itu. Saya selalu dapat kategori guru, guru tergalak. Sebenarnya kan itu bahasa halus guru terkejam sebenarnya, jadi itu guru tergalak. Jadi saya menemukan akhirnya menyadari bahwa murid saya itu lebih banyak takutnya sama saya. Uh, apalagi pernah saya pernah dengar kata teman saya, kalau jadi guru itu, uh, untuk, untuk diingat oleh murid harus dua, jadi guru yang inspiratif atau guru galak sekalian. Saya nggak pernah kepikiran untuk jadi guru inspiratif, saya pilih jadi guru galak. Wah galak banget saya pokoknya galak deh, saya nggak sampai, sampai, sampai hati untuk ceritanya, itu galaknya luar biasa itu, terus, dan e, itu berlanjut-berlanjut berlanjut sampai 10 tahun saya ngajar, itu saya masih kayak gitu default saya, guru yang galak kira-kira e, tahun 2010-an gitu ya, terus kemudian saya seperti, entah kenapa saya seperti mendapatkan sebuah penyadaran sendiri gitu ya, saya gini kok, saya gini ya jadi guru Kok kayaknya saya galak banget gitu, keras, murid saya kok banyak takut sama saya gitu ya. Saya orang yang gak pedulian, egois, bahkan kadang-kadang pimpinan sekolah juga saya labrak gitu ya. Kalau kalau ada kemauan saya yang ditahan gitu, saya jadi emosian. Kayak gitu, kenapa ya? Terus saya jadi bertanya, apakah saya akan jadi guru yang seperti ini seterusnya gitu. Saya, saya mendapatkan insight itu. Dan akhirnya saya, saya bilang pada diri saya bahwa saya harus berubah. Saya nggak bisa kayak gini terus gitu. Pertama kenapa nggak bisa kayak gini? Karena saya melihat murid-murid saya itu dengan gaya saya yang seperti itu malah justru mereka nggak ingat pelajaran saya satu. Nggak apa ya, kalaupun ada murid yang yang kemudian sukses itu paling satu dua lah. Yang ada murid itu takut sama saya. Dan hati saya juga saya aku saya semakin gelisah, saya semakin resah. Akhirnya saya harus berubah dan berubahnya harus segera, harus fundamental, harus mendasar dan harus segera. Saya sadar itu, saya harus berubah, berubah yang sangat mendasar dan segera. Masalahnya saya nggak tahu caranya. Gimana caranya berubah ya, Saya mencoba-coba aja. Apa namanya? Mencoba hal-hal baru yang yang selama 2 tahun setelah penyadaran itu, saya masih masih belum tahu caranya. Nah, barulah setelah tahun 2012 Saya berkenalan dengan SEF Spiritual Emotional Freedom Technique Saya ikut trainingnya Pada saat itu kebetulan saya ikut training Yang mengisi itu eh, Pendirinya langsung, foundernya Pak Ahmad Faiz Zainuddin Waktu itu di Taman Mini, banyak berapa orang 500an kalau nggak salah Banyak banget, saya ikut training itu Nah eh, Di training itu saya seperti dihempaskan ke tanah dengan keras <laughs> Karena sebelumnya saya benar-benar kayak merasa Saya itu berada di, di tempat yang tinggi sekali Tapi pijakan saya itu sempit gitu Jadi saya limbung goyang gitu Nah, begitu ikut training itu Saya seperti dihempaskan ke tanah dengan keras Karena yang diomongin oleh Pak Faiz itu Semuanya kena ke saya kayaknya Sampai-sampai saya mikir, ini papai jangan-jangan nyindir saya. <laughs> gitu Di training itu, semua yang diomongin itu saya semua. Aduh, inilah aku lagi, aku. Nah, tapi itu uh, moment of truth saya. Turning point, gitu ya. Setelah uh, training itu, uh, saya seperti menemukan diri saya yang baru, gitu. Bahwa uh, ini, berarti ini caranya. Saya sudah sadar sejak dua tahun lalu bahwa saya harus berubah, tapi baru sejak tahun 2012 saya menemukan bagaimana caranya untuk berubah itu dengan eh, panduan dari SEF ini, Spiritual emosional, Freedom teknik. Kebetulan Pak Ahmad Faiz sahabat saya sejak kecil, eh, jadi kita banyak interaksi akhirnya. Ya saya akhirnya bergabung di SEF, saya banyak eh, apa namanya datang ngumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, ikut training lagi, ikut training lagi tanpa saya sadari saya akhirnya ikut training mengulang terus selama 2 tahun dari tahun 2012 sampai 2014 kemana Pak Faiz ngajar saya ikut pokoknya saya ikut mulai dari sekedar ikut nonton di belakang sampai akhirnya saya jadi operator apa tuh? operator sound system gitu <guna> karena saya musik kan lama-lama akhirnya setelah selama 2 tahun itu banyak sekali uh, ilmu uh, yang saya dapatkan dari chef ini yang selama ini saya cari-cari untuk keperluan berubah kenapa? karena saya sus semakin harus berubah karena gaya saya di sekolah keadaan saya di sekolah itu sudah mulai berimbas ke rumah ke anak-anak saya anak saya dua, yang pertama sekarang kelas 1 SMA, yang kedua kelas 4 SD saya juga akhirnya di rumah galak sama anak-anak saya anak saya nggak bilang sama saya tapi bilang sama istri saya kok ayah kayak gitu ya, sedih saya jadi jadi ya akhirnya saya di sekolah begitu, di rumah juga begitu sebagai orang tua kalau misalnya ada ketemu uh, anak saya kok saya ngomong susah sama anak saya saya jadinya marah saya jadinya uh, menuntut pokoknya kamu harus gini harus gini harus gini gitu jadi uh, ya saya begitulah saya gitu ya uh, setelah tahun 2012 itu saya mulai itu pelan-pelan mulai menemukan cara bagaimana uh, harus berubah gitu ya jadi setiap saya dapat ilmu dari pak faiz dari training saya saya praktekkan di sekolah saya praktikan di rumah saya praktekin lagi, lagi terus ya pelan-pelan pelan-pelan akhirnya saya mulai e, merasa berubah gitu ya dalam menghadapi anak di rumah dan juga murid-murid di sekolah. Setelah dua tahun kemudian karena saya ngajar, jadi akhirnya saya bisa ngomong itu tentang tentang ilmu chef ini di depan orang-orang. Sampai akhirnya tahun 2014, eh, tahun ya, 2014 apa ya akhir 2013 deh. Itu Pak Faiz bilang sama saya coba kamu bikin Training save untuk remaja save 14 karena kita belum ada trainer untuk remaja saya takut gitu loh saya ke sini ini malah justru saya kepengen berubah kok malah disuruh ngajar gitu nggak ah saya ini orang saya banyak yang harus saya perbaiki saya ini banyak kotor gitu saya banyak banyak banyak salah banyak dosa lah saya belum pantas lah ngajar ini gitu tapi kata Tafais Faiz menjawab begini kalau kamu nunggu baik Enggak, kalau orang mau nunggu baik baru ngajar enggak akan ada guru <laughs> terus dia bilang kamu pikir aku sudah baik kata pak faiz gitu enggak justru dengan mengajar kita justru memperbaiki diri lebih lebih baik lagi kata dia begitu akhirnya saya terimalah saya mau setting apa dipandu oleh pak faiz saya desain uh, training set 14 jadilah batch pertama itu yaitu tahun 2004 saya lupa tahun 2014 awal kalau nggak salah itu ya Base pertama. Tapi setelah base pertama saya 14, saya malah akhirnya ngajarin untuk orang dewasa. <laughs> jadi, jadi setelah setahun itu, tahun 2015, saya diangkat menjadi senior trainer chef. Itu cerita saya. Tapi terus terang saya ikut di chef itu salah satunya karena kebiasaan saya menghadapi anak, anak remaja. Gitu. Dari tahun 2015 akhirnya saya jadi trainer chef. Lalu kemudian sampai sekarang lima tahun dan saya juga akhirnya ngobrol dengan kawan-kawan saya Sesama guru, sesama orang tua murid Akhirnya saya tahu bahwa masalah saya yang dulu itu Banyak guru dan orang tua juga ngalamin Banyak sekali yang mengalami hal yang sama dengan saya e, Merasa punya keinginan yang gak sama dengan anak, dengan murid Terus punya target-target yang ternyata beda targetnya dengan anak dengan murid Dan e, merasa gelisah karena banyak hal yang kita inginkan terhadap anak ternyata tidak tercapai dan akhirnya jadi putus asa, kekurangan ide gitu, terus kemudian jadi galak, jadi jadi emosian jadi akhirnya banyak berdebat, banyak bertengkar, eh, akhirnya jadi jadi malah kacau, dan itu banyak yang mengalami seperti itu ternyata apalagi setelah saya jadi trainer itu banyak peserta-peserta yang mengeluhkan hal yang sama seperti yang saya alami dulu gitu. eh, jadi saya semakin yakin bahwa <laughs> e, trainer, eh, training safe untuk remaja, untuk teens itu benar-benar harus e, dikembangkan betul dan harus segera e, apa namanya disampaikan dengan lebih sering karena saya tahu bahwa banyak orang tua juga banyak guru memerlukan ini. Nah itu kira-kira Bapak Ibu, eh, sesi pertama webinar preview ini, saya cerita pengalaman yang terjadi dalam hidup saya sendiri, itu kayak gitu. Nah, eh, lalu kemudian, kira-kira eh, sekarang sih saya, saya sudah banyak metode, saya sudah banyak praktek tentang itu dan tentang eh, mengenai persoalan-persoalan remaja, dan saya mendapat tugas yang... Eh, cukup menantang dari Logos Village untuk menyebarkan ilmu SEV ini kepada para remaja. Jadilah uh, trainer apa training SEV-14 kita, kita mulai lagi di tahun 2018 ya, tahun 2018. Dan sekarang ini sudah sampai batch ke-6, batch ke-7, uh, batch ke-7 ini akan kita adakan di Bogor. Tapi sebelum kita bicara itu, Pak Ibu, saya ingin berbagi kalau tadi cerita tentang hidup saya, Nah, sekarang saya ingin berbagi ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Pak Faiz, dari, dari Chef gitu ya. Uh, Tentang remaja, gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin memulainya dengan kalau tadi saya yang shock, saya cerita saya yang shock, gitu. Sekarang saya ingin cerita pada Anda, Bapak Ibu, ada sebuah informasi yang shocking ya, kategorinya shocking jadi Pak Faiz membawa e, oleh-oleh dari beliau mengikuti konferensi positive psychology di Melbourne, Australia tahun 2019 jadi ada 500-an psikolog e, ilmu apa namanya ahli-ahli psikolog yang e, menjadi pembicara di sana jadi kalau kalau ikut ke sana tuh bisa milih nah ada satu oleh-oleh yang benar-benar mengena buat saya dari Pak Faiz adalah beliau cerita Beliau ikut kelasnya orang ini namanya Jonathan Hyde ya, Jonathan Hyde ini eh, Di kelas ini beliau menyampaikan sebuah riset ya Sebuah survei bahwa ternyata di dunia data dari tahun 2015 di di, di, uh, di banyak negara di dunia ini, baik itu negara miskin, negara kaya, negara berkembang, negara maju, negara Islam, negara Kristen, negara Yahudi, negara apapun, dia uh, menjadi subjek dari surveinya. Dia datangi gitu ya di uh, survei ini, dan didapatlah angka bahwa uh, tahun 2015, angka bunuh diri. Di kalangan remaja itu mencapai ang titik tertingginya, jadi angka bunuh diri tertinggi dalam 40 tahun terakhir terjadi pada remaja. Nah, ini eh, dan apa namanya, di semua rumah sakit perawatan gangguan jiwa itu mengalami penambahan apa namanya pasien, ya jumlah pasien yang... Eh, saya lupa sekitar 200-an persen itu kira-kira. Dan angka bunuh diri ditemukan juga e, semakin tinggi. Dan yang lebih aneh lagi gitu ya, buat saya sih paling tidak angka bunuh diri itu terjadi terutama di anak perempuan usia 10 sampai 19 tahun. Jadi angka bunuh diri ditemukan tertinggi di, di apa namanya dalam 40 tahun terakhir dan terutama ditemukan pada anak perempuan usia 10-14 tahun jadi anak perempuan remaja kalau negara-negaranya banyak yang yang apa melonjak angka bunuh diri misalnya Korea Selatan ya dulu kan angka bunuh diri itu yang paling tinggi Jepang tapi kemudian sekarang yang paling tinggi Korea Selatan angka bunuh dirinya itu Lalu di dalam, uh, di kelas itu Jonathan High juga bilang, mengapa kok ini terjadi? Dan kenapa kok anak perempuan, khususnya anak usia 10-14 tahun. gitu. Ternyata salah satu uh, penyebabnya yang paling utama adalah karena sosial media. Jadi angka bunuh diri itu baru menampakkan grafik naik tajam itu sejak tahun 2009 ada apa di tahun 2009 di tahun 2009 itu Facebook memperkenalkan apa namanya tuh icon baru yang eh, apa namanya like dan unlike itu yang jempol itu jadi kalau kita posting lalu kemudian orang suka orang akan klik jempol itu like begitu itu di launching eh, tahun 2009 itu angka bunuh diri mulai menunjukkan grafik naik jadi Uh, singkatnya begini Anak remaja khususnya perempuan itu sangat terpengaruh dengan penilaian orang lain terhadap dirinya Sangat terpengaruh Dan di media sosial itu orang tua tidak bisa mengawasi sepenuhnya Dia sendirian di dunia itu Memasuki areal itu sendirian di media sosial Orang tua sudah tidur dia masih main medsos itu sampai pagi kan orang tuanya gak tau dan uh, so, sepanjang itulah dia mencari-cari penilaian orang terhadap dirinya. Gitu. Jadi sangat-sangat kebahagiaan mereka itu sangat bergantung pada penilaian orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau di like, kalau dia posting, kemudian di like, itu kayak semacam ada, apanya ya, Addiction gitu ya, jadi dia ketagihan, pengen lagi, pengen lagi, pengen lagi, posting lagi supaya di like. Setiap saat dia buka, sudah ada berapa yang like ya. <laughs> saya kira Bapak Ibu juga begitu tuh, nggak hanya rumah aja sih orang tua begitu. Postingan saya berapa nih yang like nih, gitu, berapa yang like. Itu bisa gitu gitu Begitu ada yang unlike, meskipun ada 20 an 30 orang yang like, nempel satu yang unlike, langsung turun kebahagiaan dia. Dia langsung stres, langsung shock, aduh kenapa gak suka ini. Padahal banyak yang gak like, yang unlike itu cuman sedikit. Tapi yang sedikit itu yang sangat sangat diingat oleh dia. Dia se -se -se seolah-olah melupakan yang like itu. Dia cuma ingat yang unlike. Akhirnya, akhirnya turun stres, kenapa kok begini? Dia marah, dia emosi dan sebagainya. Itu yang terjadi pada anak remaja tahun 2009 sehingga 2009 sampai 2015 berarti dalam kurung waktu 6 tahun angka bunuh diri menanjak gerak drastis dan tahun 2015 mencapai angka tertingginya dalam 40 tahun terakhir. Nah, itu satu ya. shocking isu yang pertama adalah hasil survei yang disampaikan oleh Jonathan Hyde di uh, Positive Psychology Conference di Melbourne. Nah, yang kedua ada namanya Johan Hari, ini wartawan, wartawan di Amerika Serikat dia bikin buku Lost Connection tapi sebenarnya buku ini adalah rangkuman hasil penelitian dia riset, riset dia sebagai wartawan dia meneliti tentang wabah depresi dan kecemasan di dunia dia menyebut itu sebuah wabah global nah ini salah satunya salah satu hasil dari riset dia bahwa 20% orang Amerika terjangkit Uh, apa Wabah depresi dan kecemasan ini dan harus minum obat penenang 20 20 dari rakyat uh, jumlah rakyat Amerika itu sekitar 70 jutaan 70 juta bayangkan uh, COVID-19 di tahun 2019 kemarin itu ya di Amerika itu yang terjangkit itu sekitar 2 persen dari seluruh jumlah uh, populasi Amerika Serikat sekitar 7 juta sementara depresi dan kecemasan itu menjangkit 20% 70 juta jauh lebih berbahaya dibanding covid kalau dilihat dari angkanya ya. dan itu menular ke seluruh dunia lewat gadget dan media sosial jadi wa, jadi kita, saya kira Indonesia, anak-anak eh, kita bahkan mungkin kita juga, juga mengalami begitu, kita termasuk yang terjangkit wabah depresi dan kecemasan ini jadi Bapak Ibu sekalian, depresi dan kecemasan itu jauh lebih berbahaya sebenarnya dibandingkan apa wabah COVID visal ya gitu ya, bukan berarti COVID itu nggak nggak bahaya. Tapi kalau dilihat dari angka dan penularannya itu lebih lebih lebih dahsyat sesungguhnya. Tapi nggak orang nggak nggak tahu, orang nggak tahu dan orang eh, sebagian besar dari kita itu tidak menganggap itu penting. Padahal depresi dan kecemasan ini bisa menyebabkan ke banyak merembet ke hal-hal lainnya, bahkan bisa e, mengancam bunuh diri pada orang-orang yang mentalnya memang tidak terlalu kuat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh orang tua dan anak? gitu ya mengenai itu. Karena saya kira di Indonesia juga juga mulai apa namanya e, penggunaan medsos di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia. Saya kalau nggak salah ini ya, kalau saya nggak salah, coba dicek lagi datanya. Contoh misalnya Twitter ya. E, pernah sa dalam satu ta tahun berapa itu, Jakarta misalnya, itu e, menjadi pengguna Twitter terbanyak di dunia. Jadi orang tuh seneng baca Twitter di Indonesia itu banyak banget. Kalau nggak salah itu nomor satu, kota nomor satu di dunia yang paling banyak menggunakan Twitter. Tetapi di saat yang sama Indonesia itu termasuk negara yang paling lemah bahkan nomor dua dari bawah dalam budaya membaca. saya bayangin ya Bapak Ibu ya di seluruh dunia kita cuma menang dari Zimbabwe kalau nggak salah negara Afrika deh untuk budaya membacanya. How kamu gitu, loh. sebuah masyarakat yang nggak seneng baca tapi senengnya apa namanya uh, medsos gitu, senengnya itu facebook di mana disitu kan banyak informasi, banyak hoax dan sebagainya itu, orang nggak seneng baca ilmunya, the ilmu firmilnya, ilmu yang benerannya dia nggak dapet, dia cuman apa namanya, chatting chatting chatting chatting chatting, unlike, chatting, chatting akhirnya saling hina, saling ledek jadilah seperti ini, gitulah kira-kira. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya mau cepat saja, bapak ibu, ya supaya enggak terlalu sore. Yang pertama, kita sebagai orang tua, ketika anak kita, gitu ya, ketika kita ada merasa kita ada masalah nih sama anak kita nih, gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan? Jadi, jadi begini, kalau kita merasa tidak ada masalah dengan anak kita tetap harus ada yang kita lakukan untuk menjaga anak kita terhindar dari yang kita yang saya sampaikan tadi ya terkena wabah depresi dan kecemasan ini apa yang harus kita lakukan termasuk juga kalau saat ini kebetulan kita memang merasa ada masalah dengan anak kita apa yang harus kita lakukan gitu ya yang pertama jalin hubungan yang kuat dan menyenangkan ini ini juga salah satu pesan yang Johan Hari tadi di bukunya The lost connection karena wabah depresi itu eh, E, penyebabnya adalah dia sebut sebagai lost connection kehilangan hubungan kehilangan koneksi anak kehilangan koneksi dengan orang tuanya bukan berarti berpisah ya bapak ibu ya jadi dia masih tinggal bersama bapak ibunya di rumah tapi entah kenapa lost connection nah gitu anak merasa tidak tidak tidak match tidak connect tidak engage dengan orang tuanya e, apa namanya Orang tuanya ada di rumah, tapi tidak hadir secara emosi bagi anaknya. Contohnya gimana itu ya? Orang tua terlalu sibuk. Jadi, sangat sibuk e, dengan urusannya sendiri, ya bekerja, ya bersosial, dan sebagainya. Tugas-tugas masyarakat mungkin bisa begitu. Sampai dia lupa bahwa dia punya anak yang juga harus dirawat hubungannya. Jarang ngobrol, kalau ngobrol seperlunya saja paling cuma nanya gimana tadi sekolah cukup ya sudah gitu aja gitu ya jarang ngobrol eh, tidak pernah ngobrol tapi tidak lupa juga kasih nasihat jadi gitu ya jarang ngobrol tapi kasih nasihatnya terus lulusan terus kalau ada anak apa namanya anak eh, bersal anak melakukan kesalahan lalu jatuhlah eh, judgement jatuhlah evaluasi dan dan sebagainya itu dan jarang memuji anak ketika anak apa namanya, melakukan hal yang baik. Itu termasuk termasuk lost connection. Jarang uh, membuat kenangan-kenangan indah dengan sengaja dengan anak. Nah, saya ngerti Bapak Ibu sekalian bahwa anak Anda itu darah daging Anda. <g mari> Tapi jangan sampai Anda merasa mentang-mentang itu darah daging Anda gitu ya. Terus ya sudah nggak uh, eh, perlu melakukan apapun mereka sudah. Sudah terikat dengan kita, no, memang secara darah, secara genetik, secara biologis memang dia anak kita, Pak Ibu. Tapi, eh, kita tetap harus membangun hubungan dengan mereka. Karena mereka itu jiwa yang lain lagi, manusia yang lain lagi, yang punya keinginan yang beda dengan kita. Yang punya harapan beda, punya cita-cita beda. Jadi kita harus tetap melakukan banyak hal untuk menjaga hubungan kita tetap baik. kita Kita harus tetap melakukan usaha untuk bonding. Bukan berarti karena dia darah daging kita, dia akan terikat kita. enggak gitu terikat ya iya dari genetiknya. Tapi bonding secara emosi itu nggak bisa, nggak bisa dibiarkan tubuh gitu ya. Kita harus sengaja melakukannya untuk merawat bonding itu. Jadi jalinlah hubungan yang kuat dan menyenangkan. Menyenangkan, kuat dan menyenangkan, bapak ibu. Kuat itu bukan bukan apa namanya ya. Saya saya kasih contoh begini aja. Eh, Sangat berbahaya sebagai orang tua, kalau kita tidak punya waktu untuk mendengarkan anak. Mendengarkan anak. Sekali lagi Bapak Ibu, mendengarkan anak. Jadi kalau kalau punya anak kita harus mampu, kita harus punya skill yang baik dalam mendengarkan anak kita. Mendengarkan itu dengan telinga dan hati. Jadi ketika dia bicara, kita dengerin dengan telinga dengan hati mulai dari ketika dia bicara kita sediakan juri kita untuk mendengarkannya. Taruh handphone, taruh koran, taruh buku, taruh segala macam. Apa nak? Perhatikan dia ngomong gitu. Hmm. Lalu sepanjang dia ngomong, bukan hanya kita dengerin, tapi hati kita main. Oh, maksudnya apa ya? Oh, apa sih sebenarnya yang diinginkan dia? Apa sih harapan dia? Jadi dengerin betul. Nggak ngomong apa-apa sebelum betul-betul memahami. Berapa banyak orang, orang yang bisa melakukan ini, Rabbi? Yang banyak adalah apa sih sambil main handphone. Ayah ya. Aku kayaknya lagi malas sekolah eh kamu malas sekolah. Susah-susah aku nyari duit buat kamu sekolah-sekolah ada kayak gitu-gitu. kayak gitu, eh, gitu ya. B dia belum selesai ngomong kita sambil main handphone atau sambil baca langsung keluar judgement. Nah, ini ini salah satu uh, contoh apa namanya? Kotoran hubungan kalau saya bilang gitu ya, kotoran hubungan antara orang tua dan anak ya, ya. Jadi salah satu yang harus dilakukan betul oleh orang tua Untuk uh, supaya anaknya terhindar dari wabah depresi dan kecemasan, atau kalau sekarang sedang bermasalah uh, Kalau sekarang kebetulan memang Kebetulan sudah sedang dalam masalah nih, satu jalinlah hubungan yang kuat Jadi kalau ada anak nggak mau dengerin ayahnya, nggak mau dengerin ibunya Nasihat ayah ibunya tuh nggak didengerin, malah didebat terus-benteng terus itu yang salah bukan anaknya, bukan juga orang tuanya, bukan juga nasihatnya. Saya faham nasihat Bapak Ibu kepada anak kepada anak Anda itu baik semua. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah koneksinya lagi nggak ada. Hubungan kita lagi nggak bagus sama anak kita. Coba bayangin, kalau Ibu lagi nggak senang sama saya. Ibu lagi nggak senang sama saya nih. lagi Pokoknya ada yang ada hal yang Ibu nggak senang lah gitu ya. Terus saya datang ke Ibu. Bu, Ibu itu sebagai seorang... Ibu ya, sebagai seorang ibu, apalagi ibu seorang muslimah yang baik, ibu tuh harus begini, begini, begini, begini, begini, menurut ajaran Quran, menurut ajaran Nabi, harus begini, begini. Nah, saya, saya benar semua, gak ada yang salah, tapi ibu mau gak dengerin saya? Ibu mau gak nurutin, paling ibu bilang begini, iya, pamunji. Saya tahu situ benar semua gara-gara keluar dari mulut pamunji ini, saya jadi jengkel saya. Kenapa begitu? Nah, saya, saya benar semua, loh. Itu karena ibu lagi gak senang sama saya hubungan kita lagi nggak enggak enggak enggak ada kita lagi lost connection tapi coba kalau hubungan kita lagi baik nasehat saya salah-salah dimaklumi terus nggak usah ngomong bener-bener oh, ya saya paham meskipun mau jadi salah ngomong tapi saya paham. ya jadi kalau hubungannya lagi baik apapun yang kita omongin kita gini kalau hubungan kita dengan anak baik kita salah-salah dimaklumi tapi kalau hubungan kita lagi nggak baik kita bener pun dicurigai, gitu. Jadi jalinlah hubungan yang kuat dan menyenangkan. Nah, jangan jadi toxic parent atau helikopter parent apa? Toxic? Bapak Ibu bisa lihat di internet ya. Aduh, saya lupa bukunya itu siapa pengarangnya itu. Dia memunculkan namanya toxic parent. Apa itu toxic? Toxic itu kan racun ya, Parent itu orang tua. Orang tua yang bukan bukan membantu anak malah meracuni anak, gitu. Ada tujuh, baik enggak ada tujuh, ada tujuh ciri-ciri besarnya uh, apa namanya disebut toxic parent. Kalau kita uh, apa ya, saya seingat saya saya ada tulisannya sih di situ ya. Uh, misalnya begini, kalau anak kita lagi curhat terus kita bilang terus kita bilang kamu ingat loh, Ayah sudah susah-susah nyari uang untuk kamu sekolah. Nah, itu, itu toxic parenting. Mengingatkan masalah uang dan uh, dan kewajiban-kewajibannya itu toxic parent. Gitu. Gak usah diomongin anak udah paham. Begitu bapaknya bilang begitu, anak langsung adu rasa besar. Itu toxic parent. Terus kemudian apa namanya? Uh, tidak mau memuji anak tapi langsung mengevaluasi anak. Egois, nggak mau memperhatikan tadi mendengarkan itu. Itu toxic parent. Kalau Anda orang uh, parent orang tua yang toksik gitu ya ya enggak usah heran kalau anak anda pasti ada akan ada aja masalahnya yaitu toxic parent nah ini dalam training nanti kita akan bicara banyak mengenai ini tapi karena ini kita apa namanya hanya sekilas saja jadi jangan jadi toxic parent apa itu toxic parent bapak ibu bisa cari sendiri di internet. lalu kemudian jangan jadi helicopter parent ya jangan jadi toxic parent juga jangan jadi helicopter parent apa itu helicopter parent Orang tua yang kayak helikopter siap sedia untuk anaknya, jadi anaknya itu kayak porselen itu, nggak boleh kesenggol, nggak boleh pecah, nggak boleh luka, nggak boleh capek, nggak boleh sedih, nggak boleh sakit hati. Orang tuanya bersedia kapanpun. Anaknya lagi sedih, orang tuanya yang datang. Mana? Kenapa kamu? Aku itu teman temenku nggak mau main sama aku. Orang tuanya datang datengin teman-temannya, eh tolong dong, kamu mau ya main sama anak saya, nanti uh, aku beliin aku beliin hadiah dia buat kalian semua, asal kalian mau temenan sama anak saya itu helikopter Nanti anaknya jatuh, udah nah nggak usah belajar sepeda lah, nanti kalau mau naik sepeda biar bapak goncengin aja kamu, kalau belajar sepeda nanti kamu jatuh, kamu luka, bapak jadi sedih itu helikopter Nanti orang uh, anaknya bermasalah di sekolah, gitu ya dimarahin sama gurunya, wow orang tuanya dateng ke sekolah marah-marah, bapak ini marahin anak saya itu namanya helikopter parent jadi anaknya terlalu dilindungi anaknya terlalu apa ya anaknya jadinya kayak nggak boleh salah gitu itu namanya helikopter parent jangan jadi orang tua yang kayak gitu kenapa nanti kita bahas karena bapak ibu ada psikolog namanya Nasim Nicholas Taleb, Taleb ya dia memunculkan sebuah apa namanya sebuah konsep yang namanya anti frejal apa itu anti frejal bapak ibu, e, kalau gelas beling, gelas beling, gelas kaca gitu ya kalau kita jatuhkan, itu kan pecah pasti nah, benda itu kita sebut fragile, gampang pecah nah, fragile, bergelas, beling itu apa pokoknya yang yang apa namanya, yang dari bahan kaca itu biasanya disebut fragile karena dia kalau dibanting, itu gampang pecah nah, ada lagi benda-benda yang dibanting, dia nggak pecah Contohnya gelas gelas aqua itu aqua aqua gelas itu kan plastik itu dibanting nggak pecah dia karet dibanting nggak pecah. Nah yang nggak pecah itu namanya apa? Bukan anti-fragile, Tapi kalau yang tadi itu gampang pecah namanya fragile Yang yang tidak gampang pecah itu bukan anti-fragile, Itu namanya resilience tahan banting. Jadi gelas aqua itu namanya resilience tahan banting. Nah ada satu lagi anti-fragile apa itu? Nah, kalau anti-fragile sesuatu yang dibanting sudah tidak pecah, malah tambah kuat. Itu namanya anti-fragile. sekali lagi, fragile itu gampang pecah. Kalau dibanting gampang pecah. Kalau dibanting tidak pecah, namanya resilience. Kalau dibanting sudah tidak pecah, tambah kuat. Namanya anti-fragile apa ya contohnya yang anti -fragile? dibanding itu ya bukan hanya bukan hanya arti harfiah ya, dibanding itu ya artinya diberikan beban yang luar biasa apa itu ya, contoh anti -fragile. otak kita anti -fragile. ini kalau nggak dilatih kalau nggak belajar kalau nggak banyak baca kalau nggak banyak diskusi ya kalau nggak sekolah tumpul ini gitu ya tapi kalau kita latih kita beri beban dengan bacaan kita beri beban dengan ilmu setiap hari sekolah dikasih, ditambahin ilmu, diskusi sama orang lain main terus bebannya lama-lama dia tambah kuat itu ada lagi apa? otot otot ini anti-fragile kalau di aja otot tulang itu mana tuh? anti-fragile, nggak dilatih, di aja kropos ya, jadi nggak kuat gitu tapi kalau dilatih, mungkin awalnya sakit itu misalnya kalau kita fitness ya pertama kali fitness, sakit semua badan kita sakit sekali ini beban yang cuman sekian kilo nyakitin kita tapi kalau kita terus latihan kita konsisten beban yang tadi yang tadi apa namanya yang tadi membuat kita sakit nggak nggak lagi menyakiti kita bahkan kita tambahin lagi bebannya udah nggak sakit lagi karena otot kita ini anti fragile dilatih tambah kuat nah ada lagi apa hati hati ini juga anti fragile gitu ya jadi sebenarnya eh, beban-beban mental misalnya kita sedih, kita pernah sedih kita pernah gagal kita pernah dikecewakan orang kita pernah disakiti orang kita pernah ditipu, itu hal-hal yang kayak gitu sesungguhnya itu adalah latihan hati dan mestinya hati itu tambah kuat anti, karena hati ini anti-fragile di e, peneliti yang lain e, apa namanya menyebutkan bahwa namanya Daniel Gilbert e, menyebutkan bahwa Sebenarnya Tuhan memberikan kita tuh eh, yang namanya psychological flexibility, ya. Kemampuan secara psikologis untuk menyesuaikan diri dengan keadaan apapun. Sedih, eh, apa namanya? Eh, sedih, kecewa, khawatir, bahkan keadaan yang material, miskin gitu ya. Terus eh, kecelakaan, sakit badan itu semua hal-hal yang mungkin membuat kita sih sebentar, tapi sebenarnya secara naluria ya, kalau kita bilangnya fitrah kita itu sudah ada psychological flexibility dalam diri kita kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan itu hati kita anti-fragile satu lagi yang anti-fragile anak-anak <laughs> itu anti-fragile bapak Ibu ya jadi kalau kita jadi orang tua yang helikopter parent itu itu kita enggak eh, kita belum mungkin kita belum memahami bahwa anak kita tuh anti-fragile jadi salah menurut saya paling tidak ya sekarang konsep saya itu Salah kalau kita e, berprinsip pokoknya anak-anak saya itu pokoknya nggak boleh susah Ya bukan berarti salah total sih Tapi kalau misalnya dia nggak mengalami hal-hal yang susah Itu bagaimana caranya dia bisa belajar ketika nanti dewasa dia menghadapi hal-hal yang susah Tuh. Jadi nggak apa-apa kalau anak kita itu sekali-sekali gagal nggak apa-apa Jangan sedih kita nggak kita sengajain dia gagal sih, tapi begitu dia mengalami kegagalan misalnya gini, lomba misalnya, lomba, ya lomba, terus kemudian kalah. Sekali-sekali nah, itu penting untuk dia latihan. Yang paling penting kita tuh jangan, apa namanya, uh, oh kita racuni ya, anak kita iya kalah karena lawan kamu tuh curang semua tuh pokoknya buat ayah itu kamu menang kamu pemenangnya dari semua ini. <laughs> itu ini nggak bener itu kita itu ada di di samping dia dengan cinta yang kuat bahwa kalah ya nak kenapa kok kamu bisa kalah kira-kira Oh, iya, karena aku kurang-kurang latihan. Mereka bagus? Bagus. Iya, ya mereka bagus. Lihat tuh, orangnya memang penampilannya bagus. Jadi kalau kamu besok-besok gimana? Ya, aku akan berusaha lebih bagus. Nah, kalau kayak gitu yang kita lakukan, kita akan melatih anak kita untuk anti-fragile. Jadi gagal itu nggak apa-apa sekali-sekali. Gagal itu kan boleh, Bapak Ibu. Yang nggak boleh itu gagal, nggak bangkit lagi. Nggak boleh. Jatuh sekali-sekali boleh. Yang nggak boleh itu jatuh, nggak bangun lagi. Ya, karena anak anti-fragile. ya. Ya, contoh yang paling simple deh, uh, saya kalau ngajarin anak saya belajar main sepeda itu ya jatuh berubah gitu ya jatuh berubah. Gitu, ya gitu. Saya diem aja, wah oh, jatuh anak saya mulai nangis dong. Oh, udah, nggak usah nangis ya. Bangun lagi masih bisa kan? Masih bisa. Coba lihat kakinya, masih bisa enggak? Masih bisa nggak naik sepeda lagi? Salah, salah lagi. Gitu, itu contohnya. Contoh lagi misalnya dia punya masalah di sekolah gitu ya. Ada gurunya galak, <laughs> kayak saya mungkin dulu ya. Ada gurunya yang marahin dia. Terus dia sampai rumah, dia curhat. Ayo, aku dimarahin sama guru-guru ini. Itu kalau orang tua yang helikopter parent. Hah? Kamu dimarahin? Emang kamu salah apa, nak? Oh, enggak bener itu guru. Besok, besok mama samperin itu gurunya. <laughs> itu namanya helikopter parent Kalau saya sih? kalau iya. Kenapa? Oh, oh dimarahin kamu. Iya, aku benci sama dia. Anak saya pernah begitu tuh. Kenapa sih, nak? Aku tadi dimarahin. Padahal bukan aku salahnya. Maksudnya gimana? Aku dikira ngobrol. Jadi pada saat dia lagi lagi uh, gurunya tuh lagi nerangin di belakang ada yang ngobrol bukan aku yang ngobrol tapi terus kemudian aku yang dituduh kok kok bisa kamu dituduh ya nak karena aku emang sering ngobrol sih <laughs> oh ya nggak heran kalau gitu guru kamu nyangkain kamu ngobrol ya karena kamu selama ini memang sering ngobrol lah ini nggak bisa dilakukan kalau apa uh, uh, orang tua helikopter pareh nggak bisa kayak gitu oh ya berarti Sebenarnya apa yang dilakukan gurumu itu ya salah sih, tapi bisa dipahami kan? Iya sih, terus gimana? Aku besok ngomong sekolah Helo, begitu ya, gitu ya. Jadi kita kita temenin dia. Ya udah besok kamu ngomong aja sama gurunya. Nggak mau, ayah aja ngomong. Saya bilang, kamu yang punya masalah kenapa harus saya ngomong gitu. Kamu harus ngomong itu kelas 5 SD waktu itu, anak saya. Nggak mau dia, karena kamu yang punya masalah bilang sama gurumu jelaskan bahwa begini begini begini begini gitu tapi kamu tahu ya kamu harus memaklumi kenapa guru kamu tuh kayak gitu gitu nah itu melatih anak untuk anti fragile jadi anak itu anti fragile jangan anak kayak porselen nggak boleh kotor kalau nggak boleh kotor dilaminating aja nak jangan situ nak kotor kotor kan bisa dicuci nggak apa gitu ya banyak sekali orang tua yang seperti itu oke anti fragile Nah, kata uh, Jonathan Hyde, sebenarnya orator dari zaman Yunani kuno hingga para atlet itu juga melatih dirinya untuk anti-frejol. Jadi zaman Yunani itu bu karena tidak ada uh, alat pengeras suara gitu dan dia harus kalau lagi para orator para pembicara, public speaker gitu ya itu kan ngomongnya dari atas ketinggian lalu dia ngomong dengan kunceng supaya orang-orang di bawah tuh dengar semua tanpa ada pengeras suara ngomong genjang semua semua kata-kata dipahami dengan jelas itu gimana caranya mereka tuh latihan yang ngemut kerikil jadi masukin kerikil ke Bidirnya di itu jangan ngomong, oh, oh, oh gitu. Itu latihan, akan sakit di sini. Nah, itu disebut oleh Jonathan Hyde sebenarnya mereka melatih dirinya untuk anti antifrejil. Karena setelah itu dia jadi jadi bisa ngomong dengan keras, artikulasi yang jelas bisa didengar oleh ribuan orang, gitu. Juga atlet, atlet juga kan melatih dirinya untuk frejil. Gak ada atlet yang latihannya ringan-ringan. Kemarin timnas itu, timnas usia 19, waduh. Itu katanya, beberapa langsung pingsan itu di minggu pertama itu. Berat, sangat berat sekali. Tapi mana peduli pelatihnya, Shin Taeyong itu, Terul, terus terus Akhirnya setelah kita nonton uji coba, kelihatan sudah hasilnya. Mereka melatih dirinya untuk anti-fragile. Jadi jangan sampai Anda sebagai orang tua tidak melatih anak Anda untuk anti-fragile. Itu jadi anti-fragile. Saya mau mengakhiri anti-fragile itu dengan sebuah cerita. Ada seorang petani Coba ya berapa ini ya Oh ya sedikit lagi Ada seorang petani Apa namanya eh, Dia jalan ke sawahnya gitu Terus eh, Di perjalanan ada pohon terus Ada kepompong Ada kepompong petani wah, Ada kepompong ini Petani ini paham kepompong ini Kepompong jenis kepompong yang kalau keluar kupu-kupu yang bagus Sekali besar Kupu-kupu yang indah Wah ini pasti kupu-kupunya cakep ini. Besoknya dia berangkat lagi dia terus wah kepompongnya semakin jadi pasti bakal cakep nih besoknya kayak -kaya, gitu wah pasti indah lama-lama petaninya nggak sabar pengen lihat kupu-kupu itu keluar dari kepompong pasti indah ini kupu-kupu itu suatu hari dia lihat kupu-kupunya bergerak-gerak kepompongnya kepompongnya bergerak gerak ke pompongnya. Pompongnya bergerak gerak bergerak gerak bergerak gerak gitu terus eh, petaninya ah ini keluar ini ayo keluar sekarang keluar keluar ayo keluar cepetan keluar nggak keluar keluar ditumbuin nggak keluar-keluar, masih bergerak-bergerak-bergerak terus kepompongnya bergerak-bergerak, lama-lama petaninya khawatir, aduh, jangan-jangan dia nggak bisa keluar ini, lama-lama dia cemas petannya, wah kasihan kupu-kupunya nggak bisa keluar. Apa yang dilakukan? Dia pulang ambil gunting, kepengen bantuin kupu-kupu itu keluar dari kepompong. Begitu sampai kepompongnya digunting krek-krek-krek-krek-krek-krek-krek-krek-krek-krek Begitu sudah kegunting, yang kebuka, kupu-kupunya keluar, jatuh ke tanah. Diambil, wah benerkan kamu indah sekali, ayo terbang, jatuh lagi. Diambil lagi, loh kok jatuh? Ayo terbang, jatuh lagi. Loh kamu kok terbang? Ayo terbang, jatuh lagi. Itu kupu-kupu nggak -kupu bisa terbang. Akhirnya, karena nggak bisa terbang di tanah, mati, dimakan semut Apa yang terjadi ya Bapak Ibu? Si petani ini nggak ngerti bahwa... Tuhan itu membuat peristiwa kepompong itu bergerak Jadi itu sebenarnya kupu-kupu itu sedang melatih otot-otot sayapnya. Dia harus melatih dulu otot-otot sayapnya. Nanti kalau sudah kuat, dia akan robek sendiri itu kepompongnya, keluar dari kepompong itu, dan langsung terbang. Kupu-kupu keluar dari kepompong harus langsung terbang. Oleh karena itu, maka Allah melatih dulu otot-otot sayapnya. Nanti kalau sudah kuat, baru dia robek sendiri itu. Nah ini dia lagi latihan. Belum kuat, sudah dibantuin sama petani krek, krek, krek, krek. Akhirnya ototnya gak kuat, dia keluar jatuh ke tanah. Dikira petani itu membantu kupu-kupu. Padahal dia membunuh kupu-kupu itu. Anda jangan jadi orang tua kayak petani itu terhadap anak Anda. Jangan terlalu mengobrol bantuan pada anak. Hal-hal yang dia bisa hadapi sendiri meskipun berat buat dia, meskipun sakit, meskipun susah. biarin dia latihan untuk itu. Karena dia sedang melatih otot-otot kesuksesannya. Kita jangan ganggu proses latihan itu. Yang kita yang kita lakukan apa? Kita dampingi. Sepenuh cinta tanpa syarat. Kita siap dengan dengan kalau dia butuh nasihat kita, kita kasih. Kalau dia butuh bantuan kita, kita tanya. Bantu apanya? Gini, gini, gini. Oh, emang kamu nggak bisa sendiri itu? Ya bisa sih, tapi aku malas Nggak bisa kamu sendiri. Tapi kalau memang ada hal yang dia benar-benar nggak bisa harus kita. Kita bantu secukupnya. Cukup nyala sampai dia berusaha sendiri, yaitu anti uh, fragile. Satu lagi kata ibu, uh, ini dari Angela Angela Duckworth dia mengungkapkan satu konsep namanya grit. Jadi diteliti bahwa kesuksesan para remaja, ya kesuksesan para remaja, kalau dia sebenarnya number one predictor of college college success. Jadi orang-orang sukses itu yang uh, dia teliti apa? Para eksekutif sukses gitu ya, itu ternyata bukan bukan berasal dari uh, anak yang di sekolahnya ranking 1. nggak mesti, bukan itu faktor utamanya, bukan dia uh, berasal dari apa namanya uh, dari keluarga yang mempunyai perusahaan, iya sih, tapi bukan itu faktor utamanya, kata dia faktor utamanya adalah grit. Jadi anak-anak kita sekarang ini yang remaja ini nanti di, di masa dia itu yang menentukan kesuksesan dia Sebenarnya adalah grit Apa itu grit? Tekun Grit itu tekun kira-kira Berkaitan dengan anti-fragile begitu dia mengalami kesulitan Dia tekun untuk terus menyelesaikan persoalan itu Di sekolah, di kuliah Juga di kehidupan sosial dia Dengan teman-temannya Jadi dia tekun Yang akan sukses adalah anak-anak yang tekun Anak-anak yang grit Gitu uh, makanya latihlah anak kita untuk grit, untuk dia tekun. Bagaimana cara melatihnya? Ya, itulah yang kita yang kita yang kita pelajari di training server training nanti kita pelajari. Tapi saya singgung sedikit nanti. Nah, eh, termasuk dalam latih grit ini, kita harus bantu anak-anak kita untuk mempunyai social skill yang real, bukan di medsos saja. Tapi benar-benar sosial skill, skill yang real, ketemu orang-orang. Ya, jadi dia harus juga berkomunikasi langsung dengan orang-orang. Jangan biarkan dia sepanjang hari terus tanpa ketemu orang. Juga dia harus ketemu orang sehingga dia paham bahwa yang namanya bermasyarakat itu ee, ada loh ee, apa? Gak cocoknya. Ada loh kita perlu mengetahui keadaan e, emosi seseorang juga ketika kita berhadapan. E, raut matanya, gerak tubuhnya, dan sebagainya. Itu kayak gitu Juga termasuk e, bantu anak kita untuk bermasyarakat, bersosial Tidak hanya dengan anak seusia dia Tapi juga di bawah dia dan di atas dia Sehingga dia faham kalau, kalau berhubungan dengan orang yang lebih tua dari dia Bagaimana harus bersikap Kalau berhubungan dengan orang yang lebih muda dari dia Bagaimana harus bersikap Bagaimana harus bersikap ketika dia ketemu dengan orang Anak yang sebaya dia Dan bagaimana menghadapi Kalau satu waktu ternyata eh, ada ada ketidakcocokan antara mereka, itu juga perlu karena nanti ketika dia dewasa menghadapi dunia kerja, enggak semuanya indah gitu ya jadi jangan kira anak anda nanti, itu apa namanya ketika dewasa itu akan menemukan hal yang indah kita juga begitu, dia biasa itu dalam, dalam dunia kerja dalam dunia orang dewasa kan enggak semuanya itu sesuai dengan keinginan kita nah anak kita nggak bisa menghadapi itu kalau dari kecil kita latih untuk anti-fragile untuk punya social skill yang bagus grit yang bagus Oke okay. satu lagi eh mengenai Cambridge Summerflow Youth tadi ini berhubungan dengan bantuan tadi Bapak Ibu when helping hurts ya jadi tahun 1930 ada sebuah eh, program dari pemerintah Amerika Serikat, bekerjasama dengan dua universitas terkemuka, Harvard dan Massachusetts Institute of Technology, berkaitan dengan remaja-remaja. Jadi di Massachusetts itu tahun 30-an itu ada eh, sebuah distrik gitu ya, yang di situ ada 500-an remaja bermasalah. 500-an remaja bermasalah. Lalu kemudian eh, pemerintah... Amerika Serikat bekerja sama dengan dua universitas itu kepingin tahu e, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah terhadap permasalahan ini. Mereka pengen tahu apa sih masalahnya dan kalau sudah tahu mereka berharap akan tahu cara e, solusinya apa gitu. Problem solvingnya apa. Sehingga kalau itu berhasil diterapkan maka ini akan diterapkan di seluruh negara 250, 500 remaja dibagi dua. 250-nya e, dibiarkan hidup sebagaimana biasanya. Lalu 250-nya itu didampingi oleh para pakar, misalnya matematikanya didampingi oleh pakar matematika, kesehatannya didampingi oleh pakar kesehatan, fisikanya didampingi oleh pakar. Gitu. jadi semua dimensi dalam kehidupan anak remaja itu didampingi oleh para pakar. Lalu 5 tahun kemudian, nah ini ya, oh, enam tahun, ya 5 sampai 6 tahun kemudian dilihat, dilihat eh, bagaimana hasilnya anak yang didampingi kan harapannya pasti berbeda dong dengan anak yang tidak didampingi ternyata hasilnya sama saja enggak ada bedanya mereka juga mengalami masalah yang sama dan juga rentan tetap, tetap, tetap. jadi istilahnya didampingi itu nggak enggak ada hasilnya ternyata dalam 5-6 tahun nah penasaran mereka singkatnya begitu lalu kemudian disepakatilah bahwa program ini dilanjutkan 40 tahun jadi jadi setelah lima tahun enggak ada hasilnya akhirnya mereka Bagaimana kalau didampingi selama 40 tahun gitu jadi sampai mereka tua profesor profesornya juga sampai tua-tua yang kalau sudah meninggal itu diganti dengan profesor baru gitu ya sampai 40 tahun nah setelah 40 tahun didampingi barulah dilihat apa nih bedanya nih yang kelompok yang didampingi ada nggak bedanya dengan kelompoknya ternyata hasilnya sama aja karena bedanya, bahkan mereka temukan yang didampingi itu ketika dewasa malah justru menemukan banyak masalah, jadi alkoholik, kalau kerja itu dia uh, blue collar bukan white color, jadi anak buah gitu ya, bukan jadi bos gitu, dan banyak yang jadi alkoholik gitu, dan uh, intinya yang didampingi malah justru banyak yang bermasalah ketika dewasa. Sementara yang tidak didampingi, justru ketika dewasa banyak yang sukses, jadi bos, pengusaha yang sukses, jadi ilmuwan dan sebagainya, nah mereka apa namanya, terkejut sebenarnya, kok ini bisa begini, apa yang salah, gitu ya. Ternyata, dari kesimpulan mereka, ada 700 halaman kesimpulan di penelitian itu, gitu ya. Di, dikatakanlah bahwa, yang salah itu pertanyaannya. Jadi waktu 45 tahun yang lalu kan ditanya, ini masalahnya anak ini, apa? Apa masalahnya anak ini dan bagaimana problem solving? Itu salah pertanyaannya. Pertanyaan harus bukan itu. Pertanyaan adalah apa yang sudah baik dari mereka. Nah, gitu. Jadi makanya dibuka lagi catatannya. Nah, anak itu semua di, dicari. Ada nggak di antara lima ratusan anak remaja itu? Meskipun lingkungannya itu nggak bagus, ya, ini anak yang bermasalah, ya, juvenil, juvenil apa ya namanya ya? Anak bermasalah lah, kenakalan remaja. Jadi meskipun lingkungannya itu lingkungan, karena di lingkungan ting tempat tinggal mereka itu lingkungan para kriminal. Ibu Lingkungannya nggak bagus deh, bapak ibunya juga banyak yang kriminal tempat di sini, para pembunuh, perkosa, pemerkosa, perampung, itu kumpul, itu. Meskipun di lingkungan yang berat seperti itu, dia masih sukses. Ada nggak? Ternyata ada. Segelintir cuma belasan orang. Nah, belasan orang itu diteliti. Kok bisa ya? Dia meskipun semuanya di sekitar itu jelek semua, dia tetap bagus. Nah, ditemukanlah ada lima rahasia yang ada pada anak itu. Jadi meskipun lingkungannya jelek, kondisinya jelek, keadaan rumah tangganya, keluarganya juga nggak bagus, dia tetap sukses. Ada lima rahasianya. Satu, mereka semua punya tujuan, punya punya cita-cita, have goals. Yang kedua, mereka punya role model, punya teladan, punya idola. Yang ketiga, mereka semua fokus on strength. Fokus pada kekuatannya, tidak fokus pada kelemahannya. Kelemahannya punya banyak, oke, okay, tapi itu nggak dipikirin. Yang dipikirin, apa kelebihan dia apa? Dia fokus pada kelebihan itu sampai kelemahannya nggak relevan lagi untuk dikhawatirkan. Keempat, optimis. Mereka semua optimistik yang kelima tentu saja grit dan anti fragile saya nggak jelasin ini kenapa karena ini panjang urusannya saya jelasinnya di training aja nanti gitu ya dan ini terakhir yang harus dilakukan oleh orang tua adalah growth mindset uh, be optimistic ya jadi uh, ini ada saya perlu agak panjang ini menjelaskan ini tapi intinya begini growth mind mindset itu adalah kita membiasakan anak kita untuk berpikir berkembang bukan berpikir stuck misalnya begini kalau dia dapat nilai yang bagus contoh ya eh, kita bilang begini kalau kita bilangin wah kamu nilai bagusnya pasti kamu pinter ini nah itu bukan growth mindset itu stuck itu dia udah pinter udah selesai gitu udah nggak ada apa-apa tapi kalau kita bikin wah kamu bagus bagusnya nilainya pasti karena kamu rajin belajar ini nah itu growth mindset <laughs> emang agak-agak agak-agak agak-agak beda-beda gitu ya? oh, saya juga waktu gitu, pertama kali tahu oh, berarti selama ini saya nah, tapi saya nggak punya waktu untuk menjelaskan growth mindset kalau bapak ibu mau ya kita ketemu di training aja nanti gitu ya penting sekali untuk growth mindset ini so bapak ibu apakah anda ingin membesarkan anak yang great and happy tujuh yang harus dilakukan nah tujuh ini ya, bapak ibu Itulah yang akan kita bahas di training. Kalau yang nomor satu dengan nomor 7 happy connection dan growth mindset, ini kita bahasnya di training self for total solution. Ada lagi satu lagi certified happy parenting practitioner. Nah ini, video pertama sudah selesai nih. Kita mau wisuda nih, certified happy parenting practitioner. Nah, sementara nomor dua sampai nomor enam, ini lima hal lainnya, inilah yang akan kita ajarkan di training self for Bagaimana dia punya social skill yang bagus, bagaimana dia punya goals, bagaimana menyusun goals itu ya, jangka menengah, jangka pendek, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Lalu bagaimana dia harus punya role models dan apa yang harus dilakukan dengan role models itu, apa yang apa yang harus dia gali dari role models dia. Lalu bagaimana dia jadi anak yang fokus on strength, mengetahui potensi dirinya, mengetahui kekuatan dirinya dan memakai dan dia pakai itu untuk kesuksesan dia. Bagaimana caranya itu fokus on strength. Lalu terakhir, bagaimana dia menjadi anak yang anti fragile, anak yang grit. Nah, inilah yang akan kita eh, berikan di training safe for teens. Baik, nah, Bapak Ibu. Sebelum saya sampaikan training yang ini, adakah pertanyaan? Kayaknya nggak ada ya. <laughs> oke okay. nah untuk training save for bapak ibu kita ada dua ada tatap muka offline ada online nah ya jadi begini kalau yang saya sampaikan tadi dari satu jam lebih ini saya bicara ini bapak ibu kalau bapak ibu menganggap itu penting untuk bapak ibu dan untuk anak bapak ibu kalau anda juga sama seperti saya dulu yang punya pengalaman kacau itu selama 10 tahun mengajar kalau kita sama Bapak Ibu dan Anda menganggap itu penting, kalau Anda kepingin untuk memperbaiki hubungan, kepingin punya anak yang happy dan great gitu, maka Anda harus ikut training kita. Saya akan merasa sangat bersalah kalau sampai Anda nggak ikut training. Kenapa? Karena saya sudah tahu betul manfaatnya. Dan saya sudah gemes gitu karena teman-teman saya, para peserta training itu mengalami hal yang sama dengan saya dan teman-teman yang lain kepada anaknya. Jadi makanya eh, Logos Village ini insists untuk eh, mengadakan Safe 14 training untuk anda. Jadi makanya saya bilang kalau sampai bapak ibu di sini yang hadir di webinar ini sampai nggak ikut training kita. Saya akan merasa sangat bersalah. Kenapa? Anda cuman dengerin omongan saya, terus nggak akan bisa baik, Bapak Ibu. Anda harus ikut trainingnya. Dan di training itulah baru kita bolak-balik hatinya. Kita kita berproses bersama, itu menjadi menginstal dalam diri kita, e, pada anak kita, dan itu kita akan berubah bersama. Nggak bisa satu-satu. Orang tuanya saja, anaknya enggak. Anaknya saja, orang tuanya enggak. Jadi Bapak Ibu, e, kalau boleh saya mengatakan pada Anda, saya nanyanya begini, do you want this? No, you need this. Anda ikut training safe for total solution, bagi para orang tua, sementara anak remajanya, ayo saya tunggu di safe for teens training. Katap mukanya yang paling dekat di Bogor. 17 Januari ini, training tatap muka ini, bukan online ya, batch ke ini di Hotel Zez Jalan Bajajara nomor 27 biayanya Rp1.750.000 ada yang tanya sama saya Pak kok mahal mahal dibandingkan apa Bu? dibandingkan beli nasi goreng ya mahal bu nasi goreng cuma Rp15.000 mahal dari mananya Apakah ini lebih mahal dibanding kalau anak-anak -an kena narkoba Apakah ini lebih mahal kalau anak anda kabur dari rumah Apakah ini masih anda anggap mahal kalau gara-gara hubungan anda dengan anak-anak gak baik, anak-anak yang perempuan hamil di luar nikah? Saya bilang, apakah ini masih anda anggap mahal kalau sampai dewasa nanti anak-anak gak deket sama anda? Apakah anda masih menganggap ini mahal kalau nanti anda sudah tua anak-anak gak kangen sama anda? Kalau iya gak usah ikut training, saya bilang Bapak ibu ini sangat murah, kemurahan bahkan harusnya sih harganya 175 juta. <laughs> Biar saya disini ribu Kalau anda eh, yang sekarang Sedang mendengarkan saya Segera hubungi nomor ini Bu Widya dan Pak Reva ya. Jangan kebalik ya Bapak-Ibu Yang atas ini Ibu-Ibu, Bu Ibu Widya Yang bawah ini Bapak-Bapak, Pak Reva ya. silakan hubungi nomor ini Untuk mengikuti Training tatap muka di Bogor 17 Januari eh, Salah ya nomornya ya? betul ya betul ya 0818 789 243 ya silakan bapak ibu screenshot nah, nomornya jangan salah nomor Pareva nanti Pareva juga eh, simpan nomor anda Pareva harus menghubungi orang-orang ini Pareva ini semua harus ikut training bukan untuk kita Pareva untuk dia. untuk dia untuk mereka Pareva ini untuk anda Bapak ibu anda butuh training ini serius serius ya itu tatap mukanya dan onlinenya untuk training safe for teens itu batch 8, batch 8 virtual kita berdua, dua batch yang virtual, batch 6 kemarin kita virtual online. Sekarang batch 8 virtual 13-14 Februari. Untuk online ini, Bapak Ibu hubungi Pak Reva. Ya, untuk batch 8 ini. Sementara untuk orang tuanya, segera daftarkan diri Anda training safe total solution. Yang tatap muka, di Bekasi ada tanggal berapa itu saya lupa, akhir bulan. Ya, hubungi Pak Reva untuk uh, Save uh, apa TS baik yang tetap buka maupun online ya Anda harus ikut Save uh, for Total Solution nanti anak Anda Anda Anda ikutkan di Save for Teens tapi andanya sendiri nggak ikut training Save Total Solution di rumah berantem lagi dua-duanya harus ikut orang tuanya ikut TS Total Solution sementara remajanya ikut Save for Teens ya Oh tatap muka maupun online. Alhamdulillah. Terima kasih. Bagaimana cara menyapa? Saya lupa. Sebentar. Oke. Okay. Oke. Okay. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian. itu yang mau saya sampaikan sore ini. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu hadir di sini. Saya senang dan saya yakin. Saya yakin yakinnya. Berdasarkan pengalaman pribadi saya. Berdasarkan Uh, pengalaman para alumni saya di training safe total solution selama lima tahun ini saya sebagai trainer senior saya sudah saya sudah mengajar 110an 110 eh, 11 apa 100 lebih kelas training safe dan hampir semua peserta itu mengalami masalah yang sama terhadap anak remajanya so uh, Bapak ibu mudah-mudahan webinar kita kali ini uh, hanya awal dari pertemuan kita karena saya berharap kita ketemu lagi di training safe bagi para orang tua di training safe for total solution bagi remajanya di training safe for teens silahkan Bapak Ibu apakah ada yang ditanyakan <t Hayat tmana> apa saya ngomong terlalu cepat enggak ya saya kira saya memang begini Bapak Ibu kalau udah ngomong tentang remaja tentang hubungan Orang tua dan anak agak e, bersemangat begitu e, ya saya juga mengalami begitu dan saya gemas karena banyak orang yang belum tahu tentang ini gitu jadi ini sangat sangat penting sangat perlu. Oke okay, saya tunggu kalau masih ada pertanyaan karena kalau tidak saya kira cukup sampai di sini e, saya akan tutup dengan sebuah video tapi saya tunggu dulu apakah ada pertanyaan dari bapak ibu sekalian ini ada 40 yang hadir. Ada 40 yang hadir, jadi, eh, apa namanya? Ah, saya berharap 40 40 nya ikut, gitu ya. Yang sudah ikut training safe for total solution, silahkan Anda mengulang lagi riset. Karena saya sendiri riset selama 2 tahun, <laughs> saya riset selama 2 tahun. Anda minimal 5 kali riset. Bagi yang sudah riset, riset riset sampai 5 kali, saya yakin Anda semua eh, masih pengen ketemu di training safe for total solution. Yang belum ikut, segera daftarkan, jangan enggak sementara anak remaja anda daftarkan ke chef 14 saya yang yang ngisi trainingnya di Bogor juga di kalau online saya dengan Pak Faiz jadi kalau tatap muka itu udah satu hari dari jam 6 eh, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore hanya satu hari tatap muka sementara yang eh, itu saya yang ngisi sendiri nah, nanti sementara yang online saya yang mengisi eh, Sabtu Minggu 13 14 Febru, eh, Februari itu dua setiap hari dua kali, hari Sabtunya pagi dan sore, hari minggunya pagi dan sore. Tapi setelah itu, eh, Anda yang anaknya ikut safe for online dapat bonus. Bonusnya apa? Bonusnya adalah satu sesi ketemu langsung dengan founder safe Bapak Ahmad Faiz Zainuddin. Dan dua minggu mentoring. Jadi selama dua minggu kita masih mentoring. Ini termasuk yang batch ketujuh nanti di Bogor tatap muka itu juga begitu. Hari Sabtu kita ketemu, lalu setelah Sabtu, dari Sabtu sampai dua minggu itu masih kita mentoring. Masih saya mentoring anak-anaknya dan ibu bapaknya. Jadi, jadi nanti grupnya dibagi dua oleh Pak Reva itu, grup anak-anak dan grup orang tua. Jadi anak-anaknya masih tetap bertanya, saya masih ada beberapa tugas-tugas yang harus dilakukan pasca training. Sementara orang tuanya di satu grup yang lain, ini juga kita mentoring. Orang tua bisa bertanya, kita bisa konsultasi gimana, anaknya bu di rumah, apakah sudah praktek ini praktek ini, bagaimana rasanya, ada pertanyaan nggak ada yang, ada yang masih perlu diperjelasnya itu kita mentoring selama dua minggu offline, online juga begitu kita mentoring selama dua minggu oke, okay, yang online jam 9 sampai jam 11 paginya, sementara malamnya jam 19.30 sampai tapi tentatif ini kali ya, kalau misalnya uh, kita lebih baik sore ya sore, karena anak-anak biasanya kalau malam agak susah sore-sore uh, jadi pagi dan sore kalau anak-anak, kita lihat nanti yang mana yang pas baik, uh, saya kira cukup gak bosan-bosan. saya berharap Bapak Ibu segera daftarkan diri anda dan anak anda di training safe for total solution dan safe for pitch untuk mengakhiri ini saya putarkan video setelah itu baru kita akan akhiri webinar kita ya eh dengan berakhirnya video tadi eh kita akhiri webinar eh, preview untuk Safe 14 Sekali lagi ditunggu eh kontak anda kepada Pak Reva dan Bu Widya untuk save 14 yang tetap buka di Bogor tanggal 17 Januari dan Kontak Pareval untuk Save 14 online 13-14 Februari Terima kasih banyak Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh